Salam Patunggilan, Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasih Tuhan, Selamat pagi, Salam. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan yang sudah kita terima. Pagi hari ini kita Tuhan bangunkan dari istirahat tidur kita, dan Tuhan sudah menuntun Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semua untuk bersama-sama mengikuti ibadah minggu di minggu yang kedua di tahun 2021. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, pada pagi hari ini kami akan menyampaikan beberapa penekanan warta jemaat Perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bahwa kegiatan peribadatan di tahun 2021, khususnya ibadah PDPA dan ibadah patuhan berayat, akan dimulai tanggal 14 Januari 2001 tetap seperti tahun 2020, yaitu dilaksanakan secara rekam audio. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kami juga atas nama Majelis Jemaat, mengucapkan selamat, berbahagia kepada warga jemaat, yang hari ini sampai satu minggu ke depan, yang merayakan hari ulang tahun, kelahiran, dan ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberikan sukacita dan bahagia. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Tulus Prabowo. Untuk itu, mari kita pusatkan hati pikiran kita hanya kepada Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta anak-anakku, kita silakan untuk berdiri kita pujikan kidung jemaat 240A kita pujikan bait 1 dan 3 Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta Saudara yang kekasih. Mari di dalam mengawali kita mengambil saat teduh. Kebaktian yang kami alami pada pagi ini kita landaskan dalam keyakinan kepada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sebab kasih setianya kekal dan sungguh dia tidak pernah meninggalkan segala karya tangannya. Amin. Hitung Jemaat 161 ayat yang ini. Dalam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam Yesus Kristus telah nyata dianugerahkan kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kebaktian pagi ini, kita landasi dengan Firman Tuhan Roma 8.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 Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu yang dikasih dalam nonton Yesus, kita yang dipanggil maupun yang dipilih Tidak semudah apa yang kita bayangkan Baik yang terpanggil maupun yang dipilih Itu sudah kehendak daripada Allah Sejak semula Yang dipanggil maupun yang dipilih ada rencana Allah untuk setiap yang dipanggil dan dipilihnya yaitu untuk menjadi terang dan terang sendiri kalau bersekutu dengan terang-terang yang lain kemungkinan rencana ini tidak akan berkembang tetapi Terang seberapa yang ada di setiap kita, kita harus melangkah untuk melihat ada ruangan-ruangan yang gelap. Seberapapun terang itu akan menerangi daripada ruangan yang gelap tadi. Sehingga kita bisa melihat di sana ada suka kita. Itulah Bapak-Ibu sekalian dalam kita menasarinya. Mari kita pujikan Hitung Jemaat 2022 B. Berdoa Tuhan Allah Bapak di surga Di dalam kami membangun ibadah pagi ini Dengan sukacita sekali ya Tuhan Karena Tuhan sudah menganugerahkan setiap kami Yang pagi ini boleh bersekutu kami bersyukur dan terima kasih, ya Tuhan Yesus, karena Tuhan begitu baik sehingga kami diberi kekuatan, diberi kemampuan bagi yang indah ini, ya Tuhan, biarpun dengan situasi dan kondisi saat ini, dunia mengalami adanya virus ini, ya Tuhan. Tetapi keyakinan kami kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap langkah hidup kami. Membuktikan karya Tuhan pagi ini, kami boleh disegarkan. Terima kasih, ya, terima kasih, ungkapan rasa syukur kami kepadaMu ya Tuhan Yesus. Dan kami yakini dan kami boleh terima kehadiran Tuhan di setiap relung hati kami, ya Tuhan. Biarpun kepada jemaat yang saat ini boleh bersama kami di rumah masing-masing, ya Tuhan. Inilah ungkapan rasa syukur kami, Kudaya Tuhan Berkaryalah setiap kepada kami Pak kini ya Tuhan, karena wujud kasih Tuhan terhadap kami. Seorang sahabat menerukasi setiap waktu, setiap saat. Waktu ini, saat ini, kami bersuka cita ya Tuhan, karena kami yakin itulah kasih yang terbesar untuk kehidupan kami dan dalam kami membangun jemaat dan kebahagiaan pagi ini. Terima kasih Alaku, terpujilah Engkau yang Maha Kudus. Haleluya. Amin. Bapak-Ibu yang kasih Tuhan-Tuhan Yesus, apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, tetapi kami yakin dan percaya, Ternyata di dalam setiap kehidupan kita belum melakukan apa yang benar dan banyak masih kesalahan dan dosa. Tetapi kita juga bersyukur bahwa pagi ini pun berita anugerah dan petunjuk itu baru diberikan kepada setiap kita untuk itu ya buat saudara kuku sekalian berita anugerah dan petunjuk hidup baru di Yohanes 5 ayat 24 demikian aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kal dan tidak turut dihukum, sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kitung Jemaat 38, ayat 1 dan 4. dan saudara yang dikasih Tuhan tiba saatnya pada pagi ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan sebelum kita membaca firman Tuhan mari kita satukan hati di dalam doa mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada pagi ini kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Saat kami bersama-sama di gereja Tuhan berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan, kami rindu akan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini betul-betul menerangi hati pikiran kami. Sehingga apa yang kami lakukan di dalam hidup dan kehidupan kami, kami semakin mengerti akan firman Tuhan. Hambamu penatua tulus yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menerangi memberi kebijaksanaan, sehingga firman Tuhan pada pagi ini betul-betul terjadi karena kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pada pagi ini adalah diambil dari Injil Markus 1, dibaca ayatnya yang keempat sampai dengan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 terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya lalu terdengarlah suara dari surga engkaulah anakku yang kukasihi kepadamu lah aku berkenan segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana antara binatang-binatang liar dan melekat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Demikian firman Tuhan. Mari kita pujikan kitung jemaat. Nomor 58 dinyanyikan baitnya yang ke-1 sampai yang ke-2. Tema pagi ini Yaitu Allah berkarya dan Memimpin kita Allah berkarya dan Memimpin kita Allah yang kita sembah Adalah Allah Yang menata Segala sesuatu Menjadi baik Dan siap untuk dipakai menjadi sarana penyataan kehendaknya Oleh sebab itu, melalui kuasa Allah dalam roh kudus pribadi-pribadi Kristen menjadi tangguh dan dipimpin untuk terus bersaksi dan melayani Bapak, Ibu, serta Saudara yang terkasih, bagi kita pencipta, pecinta olahraga sepak bola, khususnya yang mengikuti perkembangan persepak bolaan nasional, pasti merasakan keprihatinan sendiri. Karena lebih dari dua dekade ini kita melihat bahwa tim nasional sepak bola kita sangatlah minim prestasi. Terlebih jika kita melihat tim nasional senior saat mengikuti agenda-agenda turnamen sepak bola, baik di tingkat global maupun regional, hampir semuanya belum mendapatkan prestasi yang memuaskan para pengamat sepak bola nasional berpendapat bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendongkrak prestasi persepakbolaan nasional ialah mempersiapkan bibit-bibit muda yang bertalenta, bukan saja dicari tetapi diberikan pembinaan, pelatihan, dan fasilitas yang mendukung perkembangan talenta tadi, Bukan dengan cara instan, semisal dengan cara sekedar menaturalisasi warga negara asing untuk menjadi bagian dari pemain nasional dengan cara mencari bibit yang maksimal pun akan didapatkan. Hal ini terbukti dengan keberhasilan tim kita, yaitu tim NAS atau tim nasional usia 19 dan usia 16, yang juga beberapa tahun yang lalu menjuarai Piala AFF atau tingkat Asia Tenggara sesuai dengan kategori dan usianya. Demikian juga dunia pelayanan kita di GKJW, sebelum sebuah program atau kegiatan dijalankan, selalu dimulai dengan persiapan atau perencanaan, mulai dari rapat komisi sesuai dengan petunjuk PPCM GKJW. Begitu juga kami pun majelis jemaat yang ditugaskan oleh gereja untuk melayani baik PA, PD, berayat, atau pelayan ibadah minggu. Kita pun semua dipersiapkan atau mengikuti jawisan. Semua adalah upaya agar setiap program atau kegiatan dapat maksimal dan membuahkan hasil yang terbaik, lebih-lebih menjadi berkat bagi setiap kita jemaat, bahkan untuk semua orang itu bagian daripada terang yang dikendali Allah. Begitu juga kita belajar dalam bacaan kita pagi hari ini yang melalu, yang mana melalui Injil Markus kita ditunjukkan bahwa Tuhan Yesus pun harus melalui tahapan-tahapan persiapan Sebelum ia terjun di dalam dunia pelayanannya Yaitu ketika ia dibaptis oleh Yohanes Dan roh kudus turun di atasnya Dan kalau kita melihat iya, Yesaya 40 ayat 3 kan begini. Sebelum Mesias datang Akan ada utusan lain Yang akan mendalunya Serta mempersiapkan jalannya sehingga, nyatalah legalitas dari keberadaan Yohanes Pembaptis, bukan untuk menjadi pesaing dari Mesias, melainkan justru menjadi pihak yang menata dan mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Hal itu pun ditegaskan langsung oleh Yohanes Pembaptis Kalau kabarnya tadi ayat 7 Bahwa akan datang ia yang lebih berkuasa Dan memiliki derajat sangat tinggi Sampai Yohanes pun menyampaikan bahwa Yang ia lakukan tidak sebanding Dari yang akan dilakukan Mesias Yohanes Pembaptis dengan air Sedangkan Mesias Membaptis dengan roh kudus. Selanjutnya ditunjukkan bagaimana Yohanes memiliki peran penting di dalam menyatakan kemesiasan Yesus dari Nazaret. Ketika ia membaptis Yesus dan roh dari langit turun ke atas Yesus. Serta terdengar suara dari surga yang menjelaskan identitas sejati dari Yesus. Dengan sabda Tuhan dari surga, seakan memperkuat keabsahan dari baptisan yang dilakukan oleh Yohanes kepada Yesus dari Nasaret. Dengan demikian, Yesus dari Nazaret seakan telah ditabiskan dan dinyatakan siap untuk melaksanakan karya serta kehendak Allah. Di dalam penyelamatan dunia Bahkan dalam hal ini Artinya Allah pun begitu sangat teliti Dan teratur dalam menyatakan rencananya Ia senang dengan proses yang benar Dan tertata mulai dari Ia mengutus Yohanes Pembaptis untuk mendahului Mesias agar mempersiapkan jalan bagi Mesias dengan cara menyerukan agar umat Israel bertobat dan dibaptis sampai dengan Yohaneslah yang membaptis Yesus dari Nazaret. Semua itu dilakukan Allah sendiri agar karya keselamatan bagi manusia benar-benar terjadi. Apa yang barusan kita sampaikan juga terjadi dalam proses penciptaan alam semesta yang dilakukan Allah. Hal itu kalau kita bisa lihat dan kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Yang mana Alkitab memberikan kesaksian bahwa segala sesuatu sudah ditata dan dipersiapkan oleh Tuhan Allah sendiri, khususnya di dalam menciptakan langit dan bumi. Bahkan Allah sendirilah yang menamai segala ciptaannya seperti dalam Kejadian. Pasal satu ayat yang kelima Demikian Dan Allah menamai terang itu siang Dan gelap itu malam Artinya Selain ia menata dan mengatur alam semesta Agar menjadi baik Juga menegaskan Bahwa hanya dialah yang memiliki alam semesta ini Tidak ada satu pun yang mempunyai hak untuk menguasai apalagi merusaknya sedangkan jika kita pelajar dari kisah para rasul 19 ayat yang 1-7 Paulus pun seakan menegaskan bahwa tanpa pengalaman pribadi dengan Tuhan seseorang tidak akan siap dan mampu untuk terjun di dalam dunia pelayanan dan penuh dengan tantangan. Artinya bukan sekedar kecakapan atau talenta setiap pribadi yang membuat seseorang dapat berkarya. Tetapi melainkan juga dengan kehendak Tuhan dan keberserahan kepadanya. Sehingga Paulus mengajak kepada setiap kita untuk melalui proses yang benar agar roh kudus selalu memimpin kita dalam bersaksi dan menjalani kehidupan. Hal ini pun seperti yang dilakukan ketika dia berbincang dengan 12 murid yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Namun belum menerima bahkan, belum mendengar apa itu roh kudus. Sehingga mereka pun akhirnya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan setelah dibaptis, mereka dikas, dikuasai oleh roh kudus untuk bernubuat. Jemaat. Yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus. Dan jemaat yang diberkati. Dari perenungan kita. Akan kesaksian daripada firman Tuhan pada pagi ini. Saya mengajak. Kita semua. Untuk bersama-sama menghayati. Pertama yalah. Hanya Tuhan alalah pemilik hidup kita, karena Ia yang menciptakan kita dan dunia ini. Ia pulalah yang akan selalu memimpin setiap kita. Oleh sebab itu, tidak ada alasan apapun bermegah diri atau mengutamakan diri sendiri. Tapi selalu ada rencana rancangan yang indah bagi setiap kita, seperti halnya ketika Allah menciptakan terang dan Ia bersabda bahwa terang itu baik, maka demikianlah hidup kita pada akhirnya akan dituntun ke dalam setiap kebaikan oleh rencana Allah. Terakhir, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, mari kita setia dalam segala proses kehidupan yang harus kita lalui, seperti halnya Tuhan Yesus yang setia menjalani proses sebelum ia masuk dalam dunia pelayanan. Ia harus dibaptis oleh Yohanes dan ditempat ditempa 40 hari di Dal Padang Gurun. Demikianlah kiranya kita juga dalam menjalani proses kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama dekat, lebih dekat lagi. Lebih dekat dan lebih dekat kepada Tuhan. Dan merasakan pengalaman-pengalaman setiap kita berohani bersamanya. Selamat mensyukuri karya Tuhan, dan selamat dipimpinnya ke dalam kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Satu-duh. Kita menyanyi dari Kitung Jemaat 403, ayat 1 dan 2. Kasih Tuhan, marilah setelah kita mendengarkan Firman Tuhan pagi ini bersama dengan umat percaya di seluruh dunia, kita akan memperbarui pengakuan iman kita. Untuk itu, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli: "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kalik langit dan bumi."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 untuk mengiringi pemberian persembahan ini kita akan pujikan kidung jemaat nomor 289 kita pujikan bait yang pertama sampai ketiga Syafaat yang nanti akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa Kami, Allah surgawi, Allah yang selalu menuntun, Allah yang selalu menyertai. Untuk itu ya Tuhan, kami mengungkapkan rasa syukur kami atas firman yang Tuhan nyatakan di dalam kebaktian bagi niat ya Yesus dan biarlah firman itu tidak berhenti kepada setiap kami yang bersama-sama merenungkannya tetapi biarlah firman itu terus menerangi setiap adat sekitar kami sekitar kita dan di dalam ruangan-ruangan yang gelap itu ya Tuhan Supaya apa yang Tuhan nyatakan boleh terjadi Dan keselamatan boleh terjadi Karena anugerah dan kasih Tuhan Terima kasih ya Tuhan Yesus Untuk setiap kami Dan pagi ini ya Tuhan Kami juga berdoa Kepada setiap lingkungan di mana kami menempati terkhusus lingkungan gereja kami, ya Tuhan, GKJW Kota Bandung Kami yakin dan percaya, setiap waktu, setiap saat, di dalam kami melakukan pelayanan, entah pelayanan komunikasi kami dengan lingkungan, entah pelayanan itu, kami memberikan yang terbaik di salah satu kata kami sehingga benar-benar terjadi apa yang namakan gereja itu ya Tuhan Yesus terima kasih ya Tuhan dan kami juga berdoa ternyata di dalam setiap kehidupan kami kami tidak lepas daripada sakit penyakit kami ya Tuhan ternyata di dalam kami bergereja Di antara setiap kami jemaat Ada yang sakit Dan kami masih meyakini ya Tuhan Tuhan masih memberikan kekuatan Tuhan memberikan penghiburan Tuhan memberikan hikmat Dan untuk itu ya Tuhan Yesus Tuhan juga masih memberikan yang terbaik Apa Suatu pengharapan untuk jemaat-jemaat kami Di sana ada Bapak Mukijan Engkau juga berkat, engkau beri kekuatan untuk Bu Mukijan ya Tuhan Yang terus merawat dalam kehidupan Dan juga Bapak Nuriyati Kami yakin Tuhan terus menghibur Tuhan beri kekuatan dalam kehidupannya dan malam yang indah ini ya Tuhan, ada Ibu Eka susah ya Tuhan, yang ikut bersekutu dengan kami. Nyata dalam perbuatanmu ya Tuhan, Engkau setiap waktu, setiap terus memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat untuk Ibu kami ini ya Tuhan Yesus. Inilah karya-karya Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami ya. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Bapak yang baik di saat kami menjalani kehidupan, ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan untuk virus corona, ya Tuhan. Hingga saat ini di sekitar kami, kami tidak tahu. Tetapi kami yakin dan percaya, ya Tuhan, sesuai dengan kemuruan-Mu, ya Tuhan. Kami yang percaya dengan Engkau, Engkau beri kekuatan seketangguhan di dalam kami menghadapi virus corona ini ya Tuhan Yesus. Ada hikmat setiap kami ya Tuhan, semoga kami dimampukan untuk melakukan di dalam ketangguhan kami. Karena kasih dan anugerah Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kesehatan terkhususnya untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Dan juga pemimpin-pemimpin kami yang saat ini berjibaku ya Tuhan untuk menangani virus ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kebijakan-kebijakan yang diambil karena ada hikmat, yang datangnya daripada Tuhan Yesus Sehingga kami pun Boleh melalui Dengan segala apa yang kami Bapak Surgawi Di dalam kami bergereja dan berjemaat pun Kami bersyukur Tuhan memasih berkekuatan kekuatan Kemampuan Di tingkat majelis agung Majelis daerah dan terseks khususnya jemaat di kota Barun ini ya Tuhan Yesus. Di dalam pelayanan setiap pelayanan kami. Kami yakin dan percaya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Terkhusus ya Tuhan kami berdoa. Untuk bapak pendeta puji segi ya Tuhan Yesus. Nyata juga ya Tuhan. Engkau memberi kekuatan, kemampuan. Sehingga. Boleh memimpin jemaatmu di Kota Barung ini dengan sukacita, ya Yesus. Dan biarlah sukacita itu ada juga di dalam setiap jemaat Kota Barung Tiorejo, sehingga kami dimampukan dan kami diberi kesehatan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih, dan setiap keluarga dan pribadi pun yang ada di Kota Barung Tiorejo. Tuhan kau tambah-tambahkan hikmat Sehingga apa yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami berkelanjutan pun Kami yakin dan percaya hanya pimpinan Tuhan Yesus saja yang ada di dalam hati dan pikiran kami Terima kasih Allah terima kasih Tuhan Yesus ilah wujud dari permohonan dan doa kami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 Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-Ibu yang dikasih darurat Tuhan Yesus, di dalam mengakhiri peribadatan ini, Allah telah memanggil kita semua dalam cinta kasihnya untuk menjadi saksi baginya di dunia ini. Untuk itu, mari bersaksilah dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab kepada Tuhan dan sesama. Untuk itu ya Tuhan, biarlah apa yang akan kita lakukan kepada orang-orang yang setia, melakukannya. Kita pujikan hitung jemaat 231 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga kami undang jemaat berdiri. siapkan kita jemaat 472 dan kita akan terima berkat yang akan disampaikan oleh hamba Allah Bapa yang di surga yang menjadi sumber anugerah Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita, Sang Roh Kudus yang senantiasa memberi hikmat kepada kita dan memberkati kita sehingga segala wujud kasihnya nya nyata dalam kehidupan dan kesaksian kita kekal selamanya. Amin. Pelayanan kebaktian selesai. Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasih Tuhan ibadah Minggu pada pagi hari ini sudah selesai. Ucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Penatua Tulus Prabowo yang sudah memimpin jalannya ibadah pada pagi hari ini. Dan yang kedua kami juga mengucapkan terima kasih kepada. Tim rekam Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada song leader Organis serta multimedia Yang sudah ambil bagian Di dalam pelayanan pada pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Ada tambahan pewartaan Bahwa hari ini Minggu pukul Pukul 10 akan diadakan perayaan Natal online, khususnya untuk anak dan remaja. kami mengingatkan kembali, nanti pukul 10 ada perayaan Natal online anak dan remaja. Demikian Bapak Ibu dan Saudara-saudara ibadah pagi hari ini. Telah selesai diucapkan, "Terima kasih, Tuhan Yesus, memberkati kita semua. Amin."